Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhan Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada jumpa kali ini Perkenankan kami belajar ya, Belajar untuk menyajikan Pengetahuan Mengenai Bagaimana adab membaca Al-Quran Serta dalil-dalil yang menjadi dasar Penguat anjuran untuk kita memiliki adab Yang bisa kita amalkan nantinya bagi semua Baik di kalangan remaja, anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya Ya, mudah-mudahan kita bisa dengan sajian video ini kita bisa mendapatkan manfaat dan pengetahuan dan bisa kita mengamalkan untuk adab-adab di dalam membaca Al-Qur'an. Baik. A'udzubillahi minasy بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كرأت القرآن فإذن الله من الشيطان wa iza al quran Baik, al quran dalam quran surat an ya ayat 98 menyampaikan bahwa para al-Quran kamu hendak membaca al-Quran kemudian al ya, yang dilempar dan dijawabkan dari rahmat Allah nah, itu inti dari uh, Quran Surat an nahl ayat 98 apabila kamu membaca al-Quran Hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi setan yang terkutuk ini adalah yang dilempari dan dijauhkan dari rahmat Allah. Itulah setan, iblis. Itu adalah adab. Makanya setiap orang yang mengaji atau membaca di majelis maupun di tempat taman pendidikan Al-Quran ataukah perindividu setiap orang yang hendak untuk membaca secara mazhab dengan membawa bukunya, kitabnya secara langsung dianjurkan agar meminta perlindungan bagaimana dia membaca ta'awus <Suh -huh> Saya berlindung kepada Allah dari godaan sultan yang terkutuk. Nah, itu maksudnya kita diperintahkan: jika hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan pada awal bacaan. Kita dari kejahatan setan yang diusir dari rahmat Allah dengan mengucapkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Hal ini dilakukan agar setan tidak mengacaukan bacaan kita, dan setan tidak pula menghalang-halangi kita dari memikirkan banyak pikiran kita. Uh, sebentar mau kemana ya? Oh saya baru ingat, jadi banyak-banyak kita pikirkan Dan merenungkan ya, Merenungkan bacaan Al-Quran Sampai Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan Allah demikian Apalagi kita, maka hendaklah kita laksanakan Dalam meminta perlindungan ini Nah itu adalah salah satu di antara adab membaca Al-Quran Kemudian yang kedua adalah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 90 eh, ayat 80 dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Dengarkanlah. Hmm. Bacakan Al-Quran kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri. Nah, itu. Jadi kalau kita disuruh menyimak, perhatikan, berarti kita tidak boleh ngomong-ngomong dulu. Nah, itu kalau kita ngomong-ngomong ngobrol berarti tidak masuk kategori memperhatikan nah, itu ya terkecuali dalam salat nah, ya. jadi mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri baik dalam salat maupun di luar salat kalau dalam salat Imam ketika dia membaca bukan Bismillahirrahmanirrahim maka kewajiban kita makmun adalah mendengarkannya dulu nah, itu ya kemudian terkecuali dalam salat berjamaah makmun boleh membaca al-fatihah sendiri waktu Imam membaca ayat-ayat Al-Quran Nah itu ya Jadi kapan kita bisa membacanya Ketika Imam selesai membaca Al-Fatihah Baru kita membacanya Walaupun dia membaca Ayat-ayat yang lain Karena apa? Hukumnya wajib Hukum Kau tulisannya ya Wajib bagi makmun untuk Membaca Tapi ketika diperdengarkan kita Simak kita perhatikan dengan tenang, nggak boleh ngobrol-ngobrol seperti anak-anak biasa ya. Nah, kalau kita yang sudah tahu, upayakan kita bisa fokus. Dalam Tafsir Al-Marodi disebut ayat di atas atau tadi ya juga menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dan yang ketika dibaca adalah wajib. Berarti dapat dosa kalau kita uh, mengabaikan. Baik ketika dibaca dalam sholat. Maupun di luar sholat Jadi ada yang kadang menanya Gimana sih Bukankah kalau habis Baca surah Al-Fatihah Imam lanjut lagi dengan baca ayat-ayat yang lain Nah kita kan wajib mendengar Nah ada terkecuali Terkecuali Dalam sholat berjamaah Kita dengar dulu Al-Fatihahnya Setelah itu dia baca ayat yang lain Baru kita baca Al-Fatihah Itu ada pemeriksaan ya Bisa itu, Ya Demikian ah Ini Baik ketika dibaca dalam sholat maupun di luar sholat Demikian menurut riwayat Dari Hasan al-Basri Hanya saja Kebanyakan Ulama hanya mewajibkan hal itu Di masa nabi saja Jadi ya Di masa nabi saja ketika al-Quran itu dibacakan Oleh nabi Sallallahu alaihi wasallam Sedangkan setelah beliau wafat Hanya di waktu sholat Dan khutbah Nah itu Karena kalau mendengarkan Al-Quran dan diam Itu diwajibkan juga di luar sholat dan khutbah Maka akan terjadi kesulitan besar nah itu Eh kok bisa iya Kalau tua masjid setengah jam atau 15 menit Sudah dikemandangkan ayat-ayat Gimana kita sementara berkendara Sementara naik motor Sementara kerja Kita tidak bisa fokus nah, Makanya setelah uh, uh, Wafat Nabiullah Muhammad Alaihi Wasallam ini Yang terkecualinya itu wajib kita dengarkan di saat berkhutbah Dan di saat salat berjamaah Nah itu ya Karena kadang dia mengaji kita juga mengaji Nah itu ya Tapi yang tidak mengaji maksudnya Kemudian Maka akan terjadi kesulitan besar Akibatnya orang yang sedang sibuk dengan ilmu harus meninggalkan ilmunya Hakim harus meninggalkan putusan hukumnya dan siapapun harus meninggalkan pekerjaannya gara-gara mendengar lantunan ayat suci al-Qur'an. Nah, itu ya, jadi harus dikondisikan. Adapun bacaan Nabi SAW terkadang merupakan penyampaian dan wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Maka pada saat itu mereka semua harus fokus, mereka semua harus diam dan menyimak baik-baik karena ini adalah ada wahyu yang turun lagi berdasarkan sebab akibatnya. Nah, itu makanya pada waktu dulu, itu, pada masa Nabi mereka harus benar-benar serius dengarkan baik-baik. Ini ada lagi ayat baru yang turun. Nah itu. <tuh> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا السراط المستقيم سراط الذين ألعبت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الثالين صح kepada setiap yang mampir di video ini nah, selain daripada wahyu yang baru datang yang berturun juga terkait dalam rangka memberikan nasihat dan bimbingan maka tak mungkin bagi seorang muslim pun yang mendengar beliau sedang membaca al-quran lalu dia berpaling dan mendengarkannya atau dia bicara sendiri mengganggu dirinya atau mengganggu orang lain hingga tak dapat mendengarkannya. Begitu pula orang yang sedang salat mendengarkan bacaannya iman dan khatibnya Karena mendengarkan Al-Quran itulah yang menjadi tujuan dan wajib dalam salat Nah sekarang sesi final Nah baiklah bagaimana sih adabnya ketika kita membaca Al-Quran ini secara umum ya Dan ini adalah pelajaran bagi kita semua yang beragama Islam ya jadi kalau kita ikuti ini kita mendapat pahala, ya. Pertama kitab suci Al-Qur'an itu adalah suci, maka sebaiknya kita menyentuhnya pun dalam keadaan tidak najis, nah, itu ya bersih. Tapi di sini ya uh, adab membaca Al-Qur'an, ya. Pertama adalah sebaiknya berwuduk. Ibnu Kassir di dalam tafsirnya menyatakan, "Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan suci berwuduk, maka mendapat sepuluh pahala dan Allah." Apabila membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau tidak berwudu, maka akan mendapatkan satu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa Masya Allah. Kalau kita berwudu, dapat kalau tidak berwudu, satu Ah itu nah, mungkin kita milih berwudu, kalau pasti ada air, ya, kemudian. Yang kedua, ada yang bertanya, bagaimana kalau dalam keadaan tidak suci ya satu paham ya? Eh, Tapi kalau habis itu mabuk, ataukah berhubungan ya? Berhubungan, ataukah di dalam tempat-tempat yang kotor? seperti kamar mandi kita dilarang menzahirkan membesarkan kita dilarang ya kita hindari kalaupun diucapkan tidak lahir tidak bersuara itu tapi kan banyak tempat yang bagus yang kedua sebaiknya membersihkan mulut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya mulut-mulut kalian merupakan jalan untuk membaca Al-Quran, maka bersihkanlah mulut kalian itu dengan siwak-siwak. Siwak gigi. Bagaimana kalau sudah ompong, yang gigi itu kan tempat tersebutnya makanan? Bagaimana kalau tidak? Tidak dapat dosa juga sih, tapi sunat, ya. Dapat pahala kalau kita kerjakan, ya. Nah itu Kemudian berpakaian yang bersih. Berpakaian yang bersih tidak berarti bahwa harus istimewa. Yang, yang mahal, enggak. Yang penting bersih. Walaupun sederhana, memenuhi syarat, yang penting bersih. Ya, Dari baju itu bukan baju dalam. Berarti ya. berpakaian, kita disuruh berpakaianlah. Tapi itu standarnya adalah bersih. Niat membaca al-Quran semata-mata di Ta'ala. Jangan karena ria atau ini sanjung eh, banyak cewek yang lewat bismillahirrahmanirrahim wih cowok kalau imam lewat atau orang tuanya jadi kita lillahi ta'ala ya Adapun yang biasa diperdengarkan dalam youtube atau dalam acara-acara itu karena memang amanah kemudian kita berniat nilai ta'ala, kemudian bagaimana mengupayakan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kita yang penting, tidak ada unsur kita mau disuruh. Gitu jatuh apa kalau ada yang menyanjung nilai, ta'ala, itu adalah kebiasaan saja, ya oke. Okay. Kemudian dimulai dengan membaca Nah sudah ada tadi Al-Quran Surah An-Nahl, kemudian ya jadi dimulai dengan membaca Alhamdulillahiyminashaytanirrajim Alhamdulillahiyminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim nah, Tergantung ramah apa yang yang kalau yang tidak ada dengar oleh kita dan orang-orang yang mendengarkan jadi lagi tahu tidak tahu pada akhir penutup bacaan membaca sebelum maha benar Allah dengan segala firman atau dengan penuliannya ya. ada coba yang panjang sebelum koladimu allah walanfurul Kemudian disenahkan sujud sesuai dengan cara sujud dalam salat pada tiap akhir ayat. Baik, cukup ini ya yang merupakan sajian mengenai adab membaca Al-Quran disandingkan dengan dalil-dalil singkat yang merupakan referensi penguat pentingnya kita beradab dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.